Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi, kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Pastinya di kabar pertama para yang gak bisa move on dengan momen semalam Ketika melihat keluarga kecil leslar bahagia Ketika vitamin full, vitamin lengkap disuguhkan langsung oleh idola kesayangan BBL Bunda Lesi Kejohra memberikan semangat dan temani Bapak Bilar main bola Aduh Masya Allah Ini mah banget tersahabat ya Bang Fatih Mudah-mudahan selalu sehat untuk Leser Family Mudah-mudahan juga BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kita lihat juga persahabat momen berikutnya Ternyata semalam juga ada Kak Sania dan Bapak Anji yang ikut persahabatnya menemani Leslar. Masya Allah mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Selalu bangga dan selalu kagum dengan sosok Leslar. Kemudian juga persahabatnya kita simak nih ada momen cute dari BBL yang ikut kajian bersama Papa Bilar. BBL nggak pernah nangis, BBL nggak rewel persahabatnya pinter banget nih Masya Allah. Selalu saja membuat kita semangat Selalu membuat kita bangga Masya Allah BBL memang anak kesayangan BBL emang anak yang sangat membanggakan sekali Luar biasa Kemudian juga persahabat yang kita lihat nih Ada momen cidukan juga keluarga kecilnya Leslar yang sangat benar-benar bahagia Masya Allah BBL selalu saja diciumi oleh Papa Mpi. Kita juga melihatnya merasa bahagia sekali Masya ya, Pokoknya Kebahagiaan semalam full kita dapatkan dari Lesti dan Reski Pilar. Kita lihat juga perselaban kalimat caption yang dituliskan oleh Tengsel Putih Pilar. Masya Allah, sweet banget sih keluarga kecil kesayangan kita ini. Leslar Amin, masya Allah banget ya. Memang kebahagiaan selalu kita dapatkan, dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, di antaranya dari akun Dimila mengatakan. Masya Allah gak bisa berkata-kata apa lagi Pokoknya kami fansnya bahagia Terima kasih ya Allah masih memberi kita kesempatan melihat kebahagiaan keluarga Leslar Kami hanya mendoakan keluarga kecil mereka selalu dalam lindunganmu Amin, Masya Allah banget persahabat Fans sampai tidak bisa berkata-kata lagi Karena kebahagiaan sudah didapatkan Masya Allah luar biasa mudah-mudahan kita juga semuanya sehat, bahagia dan semoga semakin kompak untuk mendukung idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat kita lihat juga nih ada momen spesial juga Cidukan dari Abang El yang lagi main bola. Aduh, masya Allah banget ya, Baby El. Sepertinya, tentunya nih rupa papnya yang suka bola, masya Allah, happy banget nih tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Leclerc dan kita lihat juga persahabatnya di beberapa tanggapan salah satunya dari Irawati angskor 75 di situ mengatakan. Masya Allah tabarakallah, Abang udah debut di Marwah FC, nyes hati lihat kebahagiaan Leslar family di tengah-tengah orang-orang baik. Tesania, Babaji, Wak Habib, dan babang-babang saleh Marwah, Moga sehat dan bahagia selalu untuk Leslar, dan Leslar lovers dimanapun berada. Amin. Doakan saja yang terbaiknya untuk keluarga kecil Leslar. Berikutnya persahabat disimbang juga di hal official Autic Connection ini menginformasikan dan mengingatkan kembali bahwa acara TKMTG akan digelar bulan Januari tepatnya tanggal 14 sampai 15 Januari 2023 di j expo Kemayoran. Lesti Jara persahabat ya itu akan menjadi bintang tamu. Yuk sama-sama tentunya kita dukung, kita support Bunda Lesti Jangan lupa juga bersahabat ya, beli tiketnya sekarang juga Dan jangan lupa dicatat tanggalnya, jadwalnya dicatat biar tidak ketinggalan Tanggal 14-15 Januari 2023 itu ada acara TKM TKMTG yang akan dibintangi oleh Lesti kejora. Kemudian persahabat disimak juga nih ada momen cute ya semalam Saat BBL video call dengan Maesho Imah Ini seru banget di ya video callnya Sampai BBL persahabatnya bengong Dengar ketawanya Maesho Imah Aduh bikin ngakak banget persahabat ya BBL hanya bengong saja nih melihat Maesho Imah Itu tertawa persahabat ya ini kebahagiaan juga, nih, untuk keluarga-keluarga masya Allah. Mudah-mudahan, ya, silaturahmi tetap terjalin dan terjaga dengan baik, antara main dengan Bunda Lesti Kecewa. Dan kita lihat juga, persahabat berikutnya ada momen lucu juga ketika Bunda Lesti, Papa Bi, dan BBL lagi makan sepiring bertiga. Ekspresi kepedasannya BBL lucu banget, persahabat Ya, ini juga masya Allah. Keluarga yang sangat membahagiakan Keluarga yang sangat menginspirasi Mudah-mudahan selalu seperti ini persabat, ya. Doakan saja yang terbaik Untuk berikutnya kita lihat juga nih unggahan Papa B Wow makin gak samper dengan hasil Polesan mobil Rizky Bilar Nih persahabat ya